Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi nih dengan Epen Slot ya kan? Di channelnya Epen Slot tentunya, cuy! Aduh, gimana kabar kalian, cuy? Di hari Lebaran sudah lewat nih, cuy! Bulan puasa udah lewat nih, cuy. Gimana? Semoga kondisi kalian baik-baik saja ya, cuy. Semoga sehat-sehat semua, cuy. Ya kan? haduh cuy mungkin banyak yang bilang ya setelah lebaran keadaan balik ke normal gitu ya kan jadi sepi lagi nggak ada lagi takjil takjil woi kokil dikasih skater cok baru mulai kokil cuy wajib lagi cerita-cerita gua sialan zeus bolehlah bolehlah boleh bolehlah boleh wah cakep juga nih zeus nih yang gak ada otaknya ya nah itu dia ya seperti yang gue bilang cuy banyak yang bilang setelah bulan lebaran lewat eh lebaran lewat bulan puasa lewat udah balik ke normal ya kan udah nggak bisa lagi gitu kan ya tarawee tarawee ya kan aduh ada yang sedih ada yang kayak wah wow, gimana ya bulan ramadhan bakal balik lagi tahun depan ramadhan bakal balik lagi Duh, tapi imanmu <t> jangan pergi oh, anjay ya kan aduh cuy ini gua seperti biasa ya hari ini gua mau tipis-tipis aja ya gue cant aja lah 50.000 cuy 50.000 tipis-tipis dengan berharap JP, JP mantap ya kan JP, JP mantap mantap oke okay, temen-temen Aduh cuy cuy kemarin heran bagi-bagi udah gitu belanja belanja ya masih ada sedikit langsung kita depoin cuy ya kan kita cari perputaran lagi ya cuy kita cari perputaran duit lagi cuy sambil kita ngehibur-hibur diri ya kan dengan bermain Zeus oke nggak apa isinya kosong ya cuy isinya kosong pantai gitu ya nggak apa-apa santai aja ya. santai nggak masalah aja nggak apa, -apa. Enak sembilan belas, tiga apa Modal gue udah jadi cepet. Kok blok dikasih sekar? Nah ini dia gokil ya, gokil. Kalau lu main dengan RTP dan banyaknya klaim ini yang terjadi, cuy. Gokilnya di sini, cuy. Makanya kalian harus perhatiin RTP dan banyaknya klaim di game ini, cuy. Setelah dua itu bagus dan banyak yang klaim, udah yakin dah gue cocok untuk dimainin cocok. Wah oh, gokil ya dikasih lagi free semoga nggak kosong kayak tadi gue hati di speed lagi jipot apa-apa nggak apa-apa sans, sans aduh anjir tibet ya ini eh, cincinnya kasih otot -kasi banyak lu cincinnya orang satu lah. aduh pengen ngomong kasar ya kan Kalimat 5 dulu konek nggak apa-apalah ya yang penting dapet free ya bos ya free nggak usah bayar ya kan. terima berapapun juga diterima berapa berapapun juga diangkut ya kan bos beuh cakep hijau beuh cakep bet kuning ceprek bingung juga ikutan connect coy cakek bet beth dikasih lagi merah coba nya gitu beth anjing <laughs> sans lah sans lah boy enam 96.000 ya cuy be modal udah cepet beth beth beth ya anjir anjir kenapa ya coba ya ah cakek beth kuningnya kasih lagi coba oh, deh jangan ketawa ya kalian ya oke cakep beth dikasih lagi jadi boy hmm, mampus dah kasih kali tiga total delapan belas cuy dikasih enam puluh lima super beberde kita lihat ya, hari ini modal modal receh bocap bocap gini bisa jadi dapat sih hari gini aja daripada gua ikutan yang nggak jelas ya kan gua top up top up game yang nggak jelas ya kan ini kan, ya kan? berangkali JP ya kan kalau nggak JP pun 50.000 puluh ribu lah gitulah seakan-akan lah makanya gue lebih suka main dengan modal-modal receh ini daripada gue modal-modal gede udah gitu kalah banget mending gue modal-modal receh tapi WD-nya gede ya kan hmm, mantep ya kan oke lah oke, oh iya gue belum sebutin nih kayaknya nih hmm, mantep 224.000 gue cerita lebaran terus gue cerita putaran gue lupa sebutin guys buat kalian yang baru join nih guys jangan lupa di klik tombol like, share, dan subscribe kan? jadi, suara gue, gue tau-tawa ya babi jangan lupa di tombol like share dan subscribe ya cuy karena tiga tombol itu sangat membantu channelnya Evan Slot ya kan dengan dengan kalian bantu klik klik tombol tombol itu kalian udah bantu banget gue makin semangat cuy gue makin semangat bermain bikin pola beh mantep cuy. makin semangat kasih tips buat kalian kalian semua gokil go gokil dikasih connect tiga kali cuy beh ini semoga yang ini JP ya cuy yang ini JP tarik cuy tarik kalau ini JP cuy cincin kasih satu dong cincin cincin, cincin, please cincin turun yuk, ah, oh, jangan mau pecah cincin pantai nggak ada bomen juga ya, Enggak hmm, apa, -apa kayak tinggal, kuning, berde mantep, biru biru biru biru, Beh, mantep bet, oke jebret ber, oke cakep bet, sebelas ribu cuy, hmm cakep bet, jebret mampus kali 4 dulu ya dikasih connect lagi kali 4 tuh, cuy cakep lumayan bet ya, Nah, berde. Oke Jebret Oke cakep banget Ungu yuk Aduh ungunya gak mau pecah pantai. Kayak dong 9 spin terakhir ya 9 spin terakhir ya Semoga isinya bagus 9 spin terakhir ya cuy. Oke cakep banget Aduh cuy Beuh mantep Kali dua. Panek dulu Ungunya Bede Gak mau connect ungunya lagi Pod. 6 kali lagi ya 6 spin terakhir yuk 5 spin terakhir yuk Gue kerjaan ya jelek, celah kayaknya gue juga mungkin ada Gua ada pola lain sebenernya coba ya, Tapi jadi udah lumayan coba dapatnya udah coba lumayan dari main 300 ditambah Yang di tengah coy Lumayan 300 38 cuy Udah lumayan benci Oke lah gue bakal WD abis ini ya teman-teman ya Thank you banget buat kalian yang udah nonton Soalnya gue gak main pakai nafsu ya cuy Jadi gue cepat-cepat aja WD ya 50 dan naik 500 langsung gue WD Boy ini kan 10.000 ya kan Bade. Nah itulah, itulah cara gue bermain cuy Tidak menggunakan nafsu ya cuy Jadi bermain dengan feeling kalian Dan jangan kesalahkan dengan pakai nafsu ya guys ya Thank you guys so much buat yang udah nemenin gue hari ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bersama event Slot Dengan partner bermain terbaiknya gue ya rupiah 138 guys see you again and bye bye guys bye bye guys bye bye guys wah goblok paling dikasih jp ternyata sialan oke okay, guys ya kali ini bener-bener bye, bye guys thank you so much and have a great day bod 800 cuy bye bye bye